Tapi kalau teman-teman sekalian pelihara hewan yang memang tidak perlu seperti orang pelihara maaf burung misalnya untuk apa pelihara burung ini burung dikasih saya untuk apa untuk terbang kasih dia terbang teman-teman sekalian nggak usah dipelihara daripada pelihara burung dengar suaranya lebih pelihara anak yatim huh? anak yatim banyak pahalanya huh? banyak biayanya burung itu biaya ini biaya itu saya mau dengar suaranya Ustaz, buka YouTube sekarang semua suara burung ada. Hah? saya mau burung ini, baik burung di youtube nonton, burung kakak tua tinggal ketik keluar kakak tua semua, burung, keluar semua antum kan cuma mau lihat kan mau dengar, lihat sebentar tidur habis itu selesai kenapa burung makhluknya Allah biarin di habitatnya sana Hah? contoh, untuk apa teman-teman sekarang hobi ini harus diubah ubah kepada hal-hal yang positif gila? kalau ada hewan-hewan yang boleh dipelihara, hewan ternak memang itu dibolehkan dalam syariat